secara kuno bisa penentang penting gue cuma tahu tentang ilmunya tapi yang saya pastikan gini ya secara ilmu ilmu itu mau alal adam ilmu itu harus didorongkan alal adam ada hal-hal tertentu yang menang adab tapi yang ilmu yang tidak wajib tapi na ilmu verduein pasti menang Jadi, ya mau tak misalnya nah, akhirnya anak gue lho biasa juga gue nanti saya gini biasa masing-masing alitak segede li isin dewa karena tadi ujimlah ngomong gimana, tapi sampai lu, luas tapi kepentingan harus gugah saya gugah yang harus diganggu seorang istri adalah suaminya supaya aturan main itu jelit lembak dalam saya aja berani gugah saya karena tak atur dalam saya yang bagian ibu tak kaidah kaedah, kalau ibu gerah saya di gugah topok omah jika super kula ya mana? karena itu kaedah jangan sampai misal ibu gerah jam setengah dua karena etika menggugus bata itu kan parah terus akhirnya sampai sub subuh. Jadi ilmu terus mau ketemu, bahwa ibu itu segala-galanya sampai sekarang, beberapa kali setengah dua ditotok bata dalam atau kang dalam, gus ibu gerah ini, sadamu langsung bawa rumah sakit. Etika itu badal ilmu, jadi ketentuan ilmu itu nomor. Eh, iya, abah cukup mau anak Iki ikut dua TV itu rasa etika. Tapi masih gue pikir gak gak delok neng omah tapi delok neng tol gue. Apa yang digaggu orang tuanya begaggu tangga? Lu ganggu tangga misalnya, tapi tangga ini seneng. Misalnya uang ibu-ibu kau pendukung angelin darmo anakmu jodoh teleterapis. Saya kan gue sambung tetangga ganggu Ibu-ibu dia selera enggak misalnya. Misalnya kau pendukung sinetron. Anakmu jodoh teleterapis. Ayo Mustafa, Allah film isis. <laughs> Senang jenenge senang kan senang beda senang banget, senang banget, senang banget, senang banget, senang banget, senang banget, senang banget, senang banget, senang banget, senang banget, senang malam senang banget, senang banget, senang banget, senang banget, senang banget, senang banget, senang banget, senang banget, senang banget, senang banget, senang banget, senang banget, senang banget, senang banget, seneng banget, malam banget, senang yang lucu, banget, senang lucu, senang banget, senang banget, Mereka aku tahu dikeluhi kiai, kiai loh sini terus no, no, pemeran sebagai ustad, terus itu fatwa nih, tv, dipikir tak tenan fatwa aku lagi sini terus kau bob pikir lah, sekarang sih merano <ustad>, <gulah> ya yeah, sih merano ustad kan kadang fatwa, lah gitu. kiai itu loh tersiksa, tapi fatwa ustadik tadi kan tersiksa, gus, fatwa Ustadz sini tv, ustad sobat pemeran ustad terus, lah nama lampir kan kamu kan kayak mikir fatwanya malam ber. <gulah> Tapi setan bisa teruk. Kau ngentah ini was waswas aku, cuma dia tak tinggal di malam. Aku ngerti kok setan was waswas aku, jadi ya. tinggal demangkel. Pomenai setan nggambari pulu yang itu, ngeri. Jadi setan jangan kurang ajar dengan. Jadi orang arang alim itu diri masa Masuk Mustafa, kau Abel, semaji ngaji gini kan. Kita harus zaman akhir ini semalim tidak sebut malim. Jadi misalnya kayak sholat itu kadang setan ngiridungin. Kue sholat udah mesti ditampa punya kita kadang menyesali masa lalu menyesali masa lalu, sholatku, posokku mesti ditompok pengiraan, ini setan meridu setan aku kudu dubok lawan, di ditompo itu kenangan terbaik saya sebagai hamba pernah sujud, pernah sholat, titik kayak apa buruknya kita ketemu Allah, tahu sholat ratau, ratau, sholat, ratau, sholat wesh ratau, ratau, malah tak lawan kadang setan, beneran ratau, ditompo. pek, Mongker atau sholat spek spek nusolat gue karena setan mau kepingin ini supaya orang menyesali atas kesalahan di masa lalu. Ayo apa? belum tahu sholat, mau getun? Gali kau fisik. Aku merumah cayatim secara ikhlas mulai cilik, bareng gede kuliah jadi uang lali aku, bareng lali aku terus aku getun rumah cayaku ternyata gak gales jasa. lu kamu merumah dia secara ikhlas ini no anak anak yatim gak hateni filul apa malah aku bisa jadi murahan, arep-arep dibalas jasanya, karena tamak kamu, anak yang kamu rumah sekarang jadi menteri misalnya cik goblok, ikhlas kamu itu jadi suargo tamak kamu itu setan kancangan sering ngono kancangan ini kondok, ikhlas, ngelarat, ikhlas sekarang kancangan ini suga, hutang rauh itu gak selisip panca aku, saya kok medit sama aku itu gak perlu seperti masa lalu kita ikhlas itu, masa lalu yang luar tapi setan itu kepengen batalkan no ikhlas di masa lalu makanya di iqya tuh setan itu saking kurang ajar ikhlas yang itu sekelihat itu juga tak dalam zaman gue goblok kan mesti ikhlas loh kemudian kalau orang-orang di Yunani santri di iqya itu ikhlas santri mereka santri itu mencoba iqya itu ikhlas bareng sudah di iqya itu kayak-kaya ini rival ini asal iqya itu dicucup zaman santri ya bareng sudah di iqya itu di rival ikhlas iqya itu ikhlas Lakone wow, temen zaman Mondo politik Jadi kalau ada setan seperti itu tinggal malam, malam, malam. Lukulah saring tirudus itu sampai kadangku loh sangat ekstrim ya menaikku heta dengan dani umpama jibril nggak dani aku, nah aku aljunro, itu tetap aku suci dia bangir kok ya. kalajimanik aku loh, itu ya suci dia bangir ya. ranti ya. deh meskipun jibril ranggalah ngabarinmu, nih gue rakwuyam, cuma nggak ngelawan setan harus pake nama besar. Jadi setan itu jangan kurang ajar tenan. Jadi barang sing wis klewat wudu mung gitu. kanggo makane disebut Alladhi yawas visu yuwaswisu fi sudurinnas. Mang ada ulama yang sampai cara ngendikan gini. Allah itu ketika melawan santet itu hanya dengan sifatnya. Qul a'udzu birabbil falak hanya dengan sifat satu, birabbil falak langsung min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffadati ghuroq. Jadi untuk melawan santet apa itu hanya menceritakan satu sifat keagungannya yaitu birabbil falak tapi ketika Allah untuk melawan was, was itu Allah cerita tiga sifatnya jadi sampai Allah menceritakan tiga kekuatan sifatnya untuk melawan was-was itu betapa serunya was-was sampai Allah untuk melawan itu menceritakan tiga sifatnya karena betapa bahayanya was-was itu apa? jadi was-was itu jadi kalau aku ini misalnya wajib baik rovin karena uangnya ngaji ini, perlapuan ini, ini, ngene ini, ini, ini, kita tak ini, terus Mustafa ini, senajan ini, ini, ini, arah prospek yo ini, ini, ini, ini, ini, ini, prospek ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, yakin ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, akhirat ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, tapi Nabi perintai pengiran, iki umatnya Rasulullah umatnya kanjing. Nabi perintai pengiran rumah umatnya Nabi. Aku gak oleh, kuto nang ngurmati ngurmat umatnya, umatnya kaki Nabi Muhammad juble gak pros. Wah oh, itu kayak apa tersingginya kaki Nabi? Marilah saya happy, ulangin diri gue, ulang-ulang ulang setengah goblok, sampai setengah kiai iya, kiai, setengah orang bingung orang bingung, setak ulangi kembali. Jeeje, status statusnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam pernah di satu forum ulang mengalim ya ya barang macam ini kan aku, kalau seneng kan melang tengalum tak Aku ya aku aku repot. khawatir Saya nanti gitu, diridu setan, buk mungu, cilii buk saya nanti cerita. Gue dulu saya no saya. Wa setan, gue rewangin. Saya coba coba coba, saya coba coba. Saya coba coba, saya coba coba. Saya coba coba. Saya coba coba. Saya Saya coba coba. Saya coba coba. Saya coba coba. Saya coba coba. Saya Saya coba coba. Saya coba coba. Saya coba coba. Saya coba coba. Saya perintah setan berarti setan harus kamu lawan coba. Saya Waswas silikon. -was Jadi ya sudah. Malah coraku beneran. Coraku udah diwali. wali diwali. Diwali ya, coraku. Wang gua pikiran wali lah. Berapa di kasut dibuang. Coraku nggak pikirannya wali. Merumat Mustofa Rukin udah Lali aku, aku malah seneng. Dan gajaranku utah Nak diwales, dah ka? Kalong. Ini buat yang gua wali. Senar jantuku rame mungkin. Mustofa balas aku mo, mo, ya rame mungkin. Umbo mo, umbo ya. Ucuk-ucuk Mustafa suka di Ferrari. Oh, <girly> yang mau hal misalnya, tapi ini mau-mau. Terus mendingan wah gus kalau gua blok jenian pinter melarat jenian juga. Apa yang Ferrari ini? mau Maksudnya orang, -orang numpak Ferrari, misalnya. Kan tidak. -ah. <girly> Mustafa maksudnya. Yang tak gajang Mustafa. Orang orang Jogotun ini orang Mustafa. Tetap aku corong aku pikiran wali, gak seneng. Gak senengku, khawatirku itu jadi walesi ngumulanku selama ini. Tidak mau terus atau selali numpak Ferrari mualo itu lah kan malah ape, malah aku Perkaranya kuratif Cuma aku jadi ngomong gom-gom kelim ngaji meneng, tadi malah. Pemalang ngegang yang mall numpak terus. senajan itu mau kalki banget loh nak mau kalki. Wangai jago terus husuk nenek terus ngono Tapi tetep mungkin dong, pangeran. Tapi naik iso cok, mau susuk nenek kok. Ochok masuk lo kan agak lah tahu kan tuh aku, tuh wow. mandil, yakin mantil, pokoknya aku dong ngos yang aneh-aneh mandi. aku mandil belum orang, belum tahu kan tuh saya, masa sampe nanti ngamini mandi mantil. Yaitu Pangeran Nanti Ata Bisifatin Salasin untuk melawan waswas, Albert menyebut tiga sifatnya, apa? Pirupinas, Malikinas, Ila lagi milih charger, lalu aku ambil bucu yang nabek kecewa, bucu be anak tambak. Kamu tuh mesti ya curi-curi, tapi hampir dua baleno. Jadi, bucu pulau dengan merintahkan wahyu, nabi, maaf, berarti nabi itu jadi perintah yang jangan. Kadang kamu murid-muridmu perintah Yesaya, tapi kamu sebetulnya nurut harga dini. Tapi muamalah, di ma'rufu perintah yang dini, peristiwa lho di sini jangan di bank perintah yang lojak jenengan nuruti nafsu yo monggo mulang meniki prospek yo monggo nuruti nafsu tapi kan kiai ya mati terus ra batal wali wong kekan prituhan ra batal dadi wali nek nuruti perintah pangeran apa nifati rasul sapa rasul yaswa alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab sifat khasir rasul mung langkor nah kita itu ulama waris sato ambiya khaseng hubungan nak kowe waris satu ambiya khaseng kiai ibu umat gunemmu ngulang, Ya Ya Duh Alihim, kita bahwa hikmah. ulama sampai umatnya di manajemen. tak kita tak wajib boleh siarah selisiki. ulama umat, pedagang. Tapi orang di kapan-kapan tak kalau sudah, harus itu harus masuk Fatimah tak rewangi sholat ini, tak rewangi badan ini jubliyakim, kok nang suul itu itu kok lah khatimah lah, tahu suci karena keinginan setan itu sebetulnya hanya supaya kamu tidak nyaman dengan ibadah tapi <tuh> kalau ketakutan suul khatimah kamu menjadikan kamu sopan sama orang lain, menjadikan kamu tawaduk, gak apa-apa, itu berarti sama malah malaikat, karena ketakutan suul khatimah berakibat takzim atau sopan kepada orang lain, itu bagus, berarti kan tambah tawaduk Mesti tawa-tawaduk, aku soleh lah ya, kurang mesti Rasulullah Khatimah. Akhirnya tawa-tawa itu bagus, karena efeknya bagus, paham ya? Tapi nak terus gak nyaman dengan ibadah kamu di masa lalu karena takut tetap suul, wah itu setan setan amoh, yakin aku dunggulah lawan. aku suul Khatimah lah, tetap aku bangga jadi nih, Allah, tahu yang doanya sujud tahu yang doa maju tasbah, tahu maju selawat dengan Rasulullah s.a.w. walaikum warahmatullahi arisetan kan mikir tapi akhirnya nyata nih soh kau tiematus gunane i aku gunane i aku tau sujud buat pangeran sujud ke orang raguna ini dasar jatana i leuang orang raguna ini sujud non terus terang nopo masih nak ketok terang lo mungkin ini kan harus gua bulog gedeng uang gunane opo aku kayak sujud nakhirnya soh ul uang orang raguna ini sujud itu tegaleng ini gunane opo aku aku mangan nak terus ngising gua sunnah kok akarata kok ngono bodoh bodoh akhirnya le sunnah lo Terus kayak api ramangan, moh aku mangan, kenapa? Kenapa? So, Sebenarnya sunnah. Gendeng tau rabe. Ra. Tidak gendeng ra. ya, boda, tau rabe. Ya bodoh, orang tahu su, sujud kok gitu. Suwetana mau. Yaudeng ya. Deng, ya, Awas, nah, ada kancangan siapa. Aku pegatan suwi ke wejek akrab. Hahaha. Aku pegatan suwi ke wejek akrab. Wejek kan halus sampai setan. Setan itu nunggu doang gusuk Kusus nunggu doang khusus. Kusus nunggu itu di gak menarik orang setan sebenarnya <laughs> kan harus nyerempet-nyerempet salah gak deh orang kusuk tambah semangat orang kusuk orang kasih setan -se malah menacari referensinya